Mas Halo Abi nggak boleh duduk kali ya. Cuma Abi, bertiga kan kan doang. Duduk. Enakin, Abang diajak nggak mau tadi ya. Ternyata Umi udah mau jalan. Katanya Umi kata tuh musik aja. Eh benar katanya mau dijem. Katanya mau angkat. <laughs> Hei. Katanya mau angkat kemana? Kok ini sama Umi. Kok sama Umi. Jadinya. Sambil nunggu makanan, kita ayunan dulu. Makanannya belum datang. Wow, mantap! <tik>